bahwa teknologi berkembang baik dan Sahabat kita yang beruang, wahdahul alaykum darap, jasa dan amanah banyak ramai kita ulangi sekali lagi. Ditukup pada semua bata Allah Tuhan wa ta'ala Yang mana dalam bagian kita dipercaya timani 5 so'ani, 5 Yang diterapkan pada acara safari Selang sabit, menyapa Pasar yang terlutuh Yang terlutuh punya di Allah yang ada pada ini Diterkaitkan itu yang panjang pada semua bata Amin, amin, amin, alamin. Dan kita diucapkan terhadap kepada baginda atau Nabi. Nabi berserikat, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan selamat Allahumma salia sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini di Pak.